Kita onjol lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ois, dapat langsung Mas Bro. Alhamdulillah, dapat. Lanjut Mas Bro, ikan pertama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya, mancing lagi ya Mas Bro. Mancing lagi spotnya ada di situ ya, belakang mantap sus tetap jiwa kedua coba lagi Mas Bro Tuh, dapat lagi mas bro oh. Alhamdulillah Lumayan babon Oke lanjut mas bro Ngancah lagi mas bro Nuh, besar-besar Udah dapat lagi Mas Bro, mantap jiwa. Mas Bro lanjut lagi. lepas Mas Bro. Oh dapat lagi Mas Bro. Oh. Alhamdulillah, lanjut Mas Bro. Coba lagi Mas Bro. Hmm, hmm. Dapat mas bro Alhamdulillah Lanjut lagi mas bro Oke mas bro lanjut hmm. Bismillah Dapat yang gede Dapat, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro, lanjut lagi. Uh, dapat Mas Bro. Lumayan besar, Mas Bro. Waternya panjang-panjang, uh, mantap jiwa, Mas Bro. Lanjut bocah lagi Mas Bro, Bismillahirohmanirohim, hmm, hmm, <tuh> nanti Bro, kecil. Tapi lumayan mas bro Ih lanjut lagi mas bro Poncal mas bro hmm. uh, Jatuh mas bro Nah, dapat mas bro, alhamdulillah. Mantap jiwa, lanjut lagi mas bro. Insyaallah mas bro, oh dapat mas bro, alhamdulillah. Lanjut lagi mas bro Rucal Jatuh mas bro Mas bro Alhamdulillah lanjut Mas Bro poncang poncang Dapat Mas Bro, mantap jiwa. Mantap Mas Bro. Oke Mas Bro, berhubung waktunya sudah mulai gelap, mendung lagi, di kamera juga nggak bagus ya gambarnya Mas Bro. Kita sudahi dan bertemu di lain waktu Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss. Dan ini adalah hasilnya ya, Mas, Bro. Lumayan dapat yang tawe satu, Mas, Bro, tapi enggak ke syuting, ya. Bro. Mas. bro dapet yang maskot. Tapi saya nggak ke syuting, Mas, Bro. Cus kandas